Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdanillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min syai'ati a'malina La ilaha illallah wa la mudillalah wa majidul an la ilaha illallah wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du Saudara kaum muslimin Muslima turhimakmullah Mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat, rahmat Serta hidayahnya kepada kita semua Sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengkaji firman firman atau mengkaji Al-Qur'an. Dan semoga dengan jalan ini kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Alaihi Wasallam atas jasa beliaulah sehingga kita di malam hari ini atau detik ini masih yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan Alhamdulillah jazakumullahu khairan khasirah. Amin. saudara kaum muslimin muslimat rahimahkullah Mari kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah Ayat 40 Surat Al-Baqarah Ayat 40 puluh. Allahu bilahi mina Ya bani Israel kuruni amati allati an amtu alaihim. Wa aufu bi ahti, ufi bi ahti kum. Wa iya ya Wa aminu bima angzaltu musaddiqan lima ma'akum Wa la takunu awwala kafirin bih Wa la tashteru bi ayati Thamanan qadida Wa iyaaya fattaqun Sadaqallahul adim Ya Bani Israel Wahai Bani Israel Udkuru ini Fi'il Amar ya Udkuru ingatlah Nikmatia Nikmatku Allati yang An'amtu Aku telah anugerahkan Alaikum atas kamu Wa'aufu Dan penuhilah olehmu Biahdi Dengan janji padaku Ufi Aku penuhi biahdikum Dengan janji padamu Wa iyaya, dan kepadakulah kulah farhabun kamu takut ataupun tunduk jadi pada ayat ini ini bahasan tentang orang-orang bani Israel bani Israel itu sebenarnya adalah nabi Yakub alaihissalam jadi bani Israel itu sebenarnya yaitu orang-orang yang soleh Orang-orang yang taat dan tunduk kepada Allah Itulah yang disebut dengan Bani Israel Oleh karena itu pada ayat ini Allah memperingatkan kepada orang-orang Bani Israel Khususnya yaitu orang-orang Yahudi Sebagai keturunan yaitu dari Nabi Ya'kub Alaihissalam. Jadi, Allah memperingatkan kepada orang Yahudi agar ingat akan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel. Kalau di dalam tafsir Ibnu Qasir dijelaskan, "Wahai orang Bani Israel, jadilah kamu sebagaimana yaitu nenek moyangmu." Yang dimaksud adalah Nabi Yakub, ya. Yaitu orang-orang yang senantiasa tunduk Dan patuh kepada syariat-syariat Allah Senantiasa membela kebenaran Senantiasa berada pada jalan yang benar Jalan yang telah ditentukan oleh Allah Dan ikutilah Yaitu Nabi Muhammad serta syariat-syariat yang dibawanya. Maka Allah memperingatkan orang-orang Yahudi akan nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Yang pertama, yang diberikan oleh Allah kepada orang Yahudi, ya, yaitu nikmat ketika mereka dibebaskan dari perbudakan orang-orang Yahudi, apa perbudakan dari Fir'at. Fir jadi, pada saat Raja Fir'on itu berkuasa, maka orang-orang Bani Israel seluruhnya dijadikan bu, budak. Ya. Sedangkan orang-orang atau penduduk Fir'on atau suku Kifti itu, sebagai masyarakat biasa, ya, artinya tidak dijadikan budak. Jadi, yang dijadikan budak seluruhnya adalah orang-orang. Yahudi disuruh membangun apapun itu orang-orang Yahudi. Maka datanglah Nabi Musa atas perintah Allah sebagai rasul Allah dan diperintahkan untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari cengkeraman atau perbudakan raja Firaun. Dengan singkat maka Orang-orang Yahudi diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Musa ya, Yang sampai akhirnya Nabi Musa bersama orang-orang Bani Israel dikejar Sampai di Laut Merah dan pada saat itulah yaitu Raja Fir'on Tenggel, tenggelam ya, Yang menenggelamkan Raja Fir'on bersama tentaranya, bersama harta bendanya Itu adalah yaitu di Laut Merah Ya, sampai sekarang, yaitu terkenal dengan Laut Merah. Itu yang pertama. Sehingga orang-orang Bani Israel terbebas dan tidak menjadi yaitu budak. Karena menjadi budak itu sangat sengsara. ya Setiap kerja bekerja tanpa upah, ya. hanya diberi makan, bahkan makan dan minum pun itu tidak akan diberikan. Kalau misalnya mati, maka setelah itu langsung ditanggap ditanam, begitu seterusnya Nikmat yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel yaitu terbelahnya batu ya dengan tongkat Nabi Musa maka terbelahlah batu dan memancarkan yaitu mata air sebanyak 12 mata air dan 12 mata air itu dibagi yaitu setiap suku Jadi orang Bani Israel itu Sebenarnya ada 12 suku Jadi setiap suku Akan menempati Yaitu mata air satu persa Satu Pada saat itu enggak ada sumber Pada saat itu enggak ada air Tapi Allah pancarkan Air dari batunya Batu itu dipecah Oleh Nabi Musa Yaitu dengan apa mukjizatnya Dari Allah sehingga pada saat itu, setiap suku mendapatkan bagian satu persatu. Karena kalau seandainya 12 suku itu hanya satu mata air, maka di situ akan terjadi pertengkar, pertengkaran dan berperang. Itu bisa, karena orang-orang Bani Israel ataupun orang Yahudi itu sangat keras kepala kepala sehingga ada 12 mata mata air kenikmatan yang ketiga Allah menurunkan mana wasalwa ya, mana itu adalah sebangsa madu ya, sebangsa madu sedangkan Salwa itu adalah sebangsa burung Puyuh bu, buyuh jadi kayak burung-burung buyuh gitu, itu salwa Dan itu sebagai makanan orang-orang Bani Israel Atau orang Yahudi setiap hari Jadi pada saat itu orang-orang Yahudi itu tidak pernah bekerja Allah sudah menyediakan makanan dan itu tinggal mengambil Tinggal mengambil Cuman, persyaratan dari Allah di dalam mengambil itu tidak boleh lebih digunakan dalam satu hari Kecuali pada hari Sabtu Hari Senin harus mengambil jatah hanya untuk makanan satu hari jadi, madu atau bangsa madu yang namanya apa, mana itu berada yaitu di pohon atau di daunan. Tinggal ngambil. Salwa itu berkeliaran di mana-mana. Tinggal ngambil. Satu hari harus yaitu apa, mengambil jatah satu hari makan ataupun minum. Hari Senin, Selasa, Rabu. Kamis Jumat Sabtu mengambil Untuk dua hari Karena di hari Minggunya dia harus Beribadah sehari Seharian Jadi enak Sabtu mengambil untuk jatah dua hari Setelah itu Minggu mulai pagi Dia harus beribadah kepada Allah Kalau umat Islam Di hari Jumat maka harus Jum'atan. Cuman pada apa umatnya Nabi, itu tidak sebagaimana yaitu Bani Israel ataupun orang Yahudi. Eh, jadi tanpa bekerja. Dan akhirnya pada hari Minggu pun, meskipun itu apa, tanpa bekerja, sudah mengambil yang namanya jatah dua hari. Yang namanya orang Yahudi itu masih tergoda. Dengan yaitu apa keindahan dunia, kenikmatan dunia pada berangkat ibadah, maka pada saat itu diuji oleh Allah yang namanya sungai itu penuh dengan ikan. Jadi, setiap mau ibadah di pagi harinya mau berangkat, sungai itu penuh dengan ikan. Akhirnya rata-rata orang-orang Yahudi tidak ada yang berangkat ibadah. Semuanya mengambil ikan. Di hari minggu kemudian mereka mendapatkan peringatan. Akhirnya dia itu tidak mengambil akan tetapi memasang jala. di pasang. Itu sama-sama saja. Itu kenikmatan dari Allah Jadi tanpa bekerja hanya beribadah kepada Allah Akhirnya orang-orang Yahudi pun apa? Kata orang Jawa waleh belenger Masa setiap hari hanya makan manna wasal salwa Itulah sifat manu, manusia ini belum tentu seandainya terjadi pada kita kita pun belum tentu, mau ya. seandainya kita tanpa bekerja diberi makan hanya untuk beribadah sekilas bagi orang-orang yang apa? artinya malas, itu iya mau tapi kadang-kadang ketika mau ibadah itu malasnya ada datang ya. akhirnya orang-orang Yahudi setelah diberikan mana wasalwa, dia tidak puas Karena setiap hari harus makan mana Wasalwa sebangsa madu dan sebangsa burung puyuh. Akhirnya dia menginginkan untuk bercocok tanam Akhirnya diperintahkan oleh Allah Supaya berangkat yaitu berada di sekitar sungai Nil berangkat bercocok tanam jadi nanam berambang, bawang termasuk sayur-sayuran dan lain sebagainya akhirnya suatu saat dia pun waleh belenger, kenapa? karena orang pekerja itu ternyata, ternyata apa? payah itulah orang-orang Yahudi ya sudah diberi kenikmatan Tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah Maka Allah memperingatkan Udkuru nikmatiyallati an'am tu'alaikum Ingatlah wahai orang-orang Yahudi Akan nikmat yang kuberikan kepadamu Begitu banyaknya nikmat Selain nikmat itu Maka ada kenikmatan yang lebih besar Yang Allah berikan kepada orang-orang Yahudi banyak dari kalangan Yahudi Bani Israel itu yang diangkat menjadi seorang Rasul, menjadi seorang Nabi. Bahkan kalau dijumlah, Nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu 300 lebih yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Itu dari kalangan orang-orang Yahudi. Ketika seorang Nabi, seorang Rasul itu membawa kebenaran, maka pada hakikatnya orang-orang Yahudi itu tidak suka Hidupnya diatur dengan agama Diatur dengan syari, syariat Maunya orang Yahudi itu hidup itu seenaknya sendi, sendiri Diatur-atur sendiri Oleh karena itu pada kitab Taurat Itu banyak perubahan Kenapa? Karena banyak ayat yang tidak cocok dengan kehidupan orang-orang Yahudi akhirnya ada yang ditambah ada yang dikurang dikurangi Itulah yaitu perbuatan orang-orang Yahudi yang suka merubah yaitu kitab khususnya yaitu kitab Taurat sampai turun kepada Nabi Isa yaitu kitab Injil itu pun banyak mengalami perubahan karena yang dianggap tidak cocok Maka dirubah oleh orang-orang Yahudi Ataupun orang Nasrani Setelah itu Allah memerintahkan kepada orang Yahudi Wa'afu dan penuhilah Bi'ahdi Dengan janji padaku Janji yang tertera di dalam kitab Taurat itu Bahwa di dalam kitab Taurat Dijelaskan ketika nabi ya informasi tentang nabi Muhammad itu berada di situ dan orang yang menemui nabi yaitu berjanji akan beriman kepada nabi Muhammad dan mengikuti kebenaran atau risalah yang dibawa Hai tapi orang-orang Yahudi tidak pernah yaitu memenuhi janjinya ketika datang nabi Muhammad dengan jelas Cirinya juga jelas dan kitab yang dibawa juga jelas. Justru orang-orang Yahudi itu mengingkar, mengingkari, tidak mau mengikuti, tidak mau mengakui. Karena apa? Karena di dalam hati mereka ada sifat hasut ataupun iri hati. Karena kerasulan Nabi Muhammad itu bukan keturunan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu Sama sekali tidak pernah diakui oleh orang-orang Yahudi Selain itu Seandainya informasi tentang kenabian Muhammad ini Diberitakan kepada orang-orang Yahudi yang lainnya Maka yang dikhawatirkan adalah nanti Orang-orang Yahudi akan mengikuti jejak Nabi Muhammad Dan mengikuti yaitu kitab yang dibawanya Yaitu Al-Quran oleh karena itu para rohib, rohib itu adalah kiyainya orang-orang Yahudi, ya, terus para pendeta, para pastor. Jadi berita tentang kerasulan Nabi Muhammad itu dihilangkan dari kitab Taurat maupun kitab Injil. Oleh karena itu setiap jemaah orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah menemukan tentang beritanya Nabi Muhammad. Muhammad dan sampai sekarang hilang. Tapi sebenarnya ada. Masih ada Injil yang asli masih ada. Dan beritanya itu jelas jelas. Cuman itu tidak disampaikan. Dan tidak pernah disampaikan. Disampai Oleh karena itu Allah memerintahkan wa'afu bi'ahdi, penuilah janjimu kepadaku kata Allah. Ufi bi'ahdikum, maka aku akan memenuhi janji kepada kepadamu. Maksudnya apa, ketika orang Yahudi itu mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah datang sebagai Rasul Setelah itu dia mau taat, mau mengikuti kebenarannya Dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir Dan mengikuti Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Maka secara otomatis Allah akan mengampuni setiap dosa-dosanya jadi dosanya akan diampuni setelah itu Allah akan memasukkan mereka semua ke dalam surga Allah itulah janji Allah seandainya orang-orang Yahudi itu mau yaitu memenuhi janji janjinya sebagaimana yang tertera di dalam kitab Taurat tapi orang Yahudi tidak pernah memenuhi janji janjinya wa'iyaya dan kepada gula kata Allah farhabun kamu tunduk kamu patuh kamu taat ayat ini sebagai bukti bahwa setiap amba itu sebenarnya harus tunduk dan patuh taat hanya kepada Allah kalau toh kita itu taat kepada manusia karena manusia itu adalah membawa kebenaran dari Allah Allah, itu sebabnya sehingga kita ketika diperintah oleh ulama, diperintah oleh kiai itu mau itu karena dia membawa kebenaran dari Allah bukan karena yang lain. Tapi kalau perintah itu sudah keluar dari ajaran Allah, ajaran rasulnya Ataupun keluar dari syariat, maka kita tidak punya kewajiban untuk taat. Ta bahkan kepada orang tua pun seandainya orang tua memerintahkan kita untuk berbuat maksiat maka kita tidak punya kewajiban untuk taat kepada kepadanya, ya. kenapa? karena dia memerintahkan sebuah kemaksiat kemaksiatan. Wa iya ya farhabun maka hanya kepada Allah Allah saja kita tunduk ataupun Pak patuh Wa dan berimanlah kamu Bima dengan apa yang engkau angzal tu Telah aku turunkan musyad Yang membenarkan Lima bagi apa yang ma'akum bersamamu tak kuno dan janganlah kamu menjadi awala yang pertama kafirin orang-orang yang ingkar, bihi dengannya, taruh dan janganlah kamu tukar atau jual, biayati dengan ayat-ayatku samanan harga polilan yang murah atau rendah, wa dan kepada gula fakta kamu bertakwa atau kamu harus bertakwa. Ini perintah Allah khususnya kepada orang-orang Yahudi. Berimanlah dengan apa yang aku turunkan Yang dimaksud adalah yaitu Al-Quran Al Jadi perintah Allah kepada orang Yahudi Agar beriman, yakin, percaya Kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Yaitu Al-Quran ya. Musad dikon yang membenarkan Lima bagi apa yang ma'akum bersamamu Maksudnya Al-Qur'an itu datang itu juga membenarkan isi yang berada di dalam kitab Taurat. Ya. Jadi kitab Taurat itu semuanya isinya itu dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu juga membenarkan kitab-kitab terdahulu termasuk kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Suhuf-suhuf yang diberikan oleh Allah kepada para Nabi, para Rasul Suhuf itu adalah lembaran Karena Nabi ataupun Rasul yang diberikan kitab itu hanya empat Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Selain itu diberikan oleh Allah sebuah suhuf, lembaran-lembaran yang isinya adalah sebuah perintah dan sebuah larang larangan. Hanya empat yang mendapatkan yaitu apa, Ki, kitab dan kitab yang diturunkan secara berangsur-angsur itu hanya Al-Quran semuanya itu diturunkan secara bersamaan termasuk kitab zabur, kitab Taurat ya. kitab Taurat itu selama 40 hari, 40 malam itu sudah mendapatkan bentuk kitab-kitab Taurat ya. Al-Quran ya, kalau dibulatkan selama 23 tahun dan itu turun secara berangsur-angsur bertahap-tahap tujuannya apa? yang pertama agar mudah dihafalkan ya. karena setiap sahabat ketika turun ayat itu mesti menghafalkan ya. cuman ada sekretarisnya yaitu satu Yair bin Sabit itu yang pada saat itu sudah pandai yaitu menulis Yair bin Sabit setiap Nabi yaitu apa membaca ayat menyampaikan ayat, itu mesti ditulis oleh Zaid bin Sabit. Cuman menulisnya pada saat itu, yaitu di batu, ada yang di daun, ada yang di kulit-kulit apa, yaitu binatang. Dan itu bercacaran di mana-mana. Tidak ada pembukuan sama sekali pada saat itu, hanya ditulis. Dan sahabat menghafalkan semua. Makanya, rata-rata para sahabat itu mesti hafal Al-Qur'an dan pandai membaca. Hanya nabi yang tidak mampu membaca, tapi ha, hafal, hafal, faham, ya, dan tidak pernah hilang dari hatinya. Itu adalah na, nabi. Makanya, sebenarnya Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal. Tapi juga hi, apa? Yaitu mudah untuk hi, hilang. Kalau seandainya menghafal tanpa istiqomah, maka hafalan itu akan hi, hilang. Tapi mudah untuk dihafal. Seandainya bukan wahyu Allah, maka kesulitan untuk mengha, menghafal. Ya. Sekarang mana? Yaitu selain agama Islam Orang yang hafal dengan kitabnya nggak ada Yang hafal dengan kitab Kitabnya Tapi umat Islam Berapa juta orang yang hafal Al-Quran Al Banyak sekali Oleh karena itu membuktikan Bahwa Al-Quran itu Memang hak dari Allah Terus yang kedua kalau Al-Quran itu memang dari Allah Maka seseorang ketika membaca Al-Quran Itu mesti cepat ngantuk Gida. Itu kenapa? Karena ada campur tangan saya Setan Ketika seseorang membaca wajib Allah itu mesti dingantukkan Oleh setan Setan itu punya obat mujarab ketika seseorang beribadah atau membaca Al-Qur'an mesti ya, dia akan dijadikan ngantuk makanya yang jenengkan buatan saya ketilem saya menemukan quran saya cepat ngantuk itu bukti tapi yang nonton TV lagak ngantuk ngantuk tapi kalau baca Qur'an, baca hadis Nabi, paling dapat berapa ayat, berapa lembar judangan itu, itu buktinya bahwa itu merupakan kebenaran dari Allah Dan Al-Qur'an membenarkan kitab Taurat yang berada pada orang-orang Yahudi Itu perintah Allah dan janganlah kamu menjadi awal orang yang pertama kafirin orang-orang yang ingkar. Pada saat itu yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Itu orang yang apa pertama kafir kepada Qur'an. Padahal orang yang kafir kepada Qur'an itu sebenarnya bukan orang Yahudi yang pertama. Tapi siapa orang kafir jahiliyah? Yaitu orang yang berada di Mekah Tapi yang dimaksud ayat ini adalah Yaitu orang Yahudi yang berada di Madinah Orang yang pertama kali yaitu kufur kepada Quran Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kufur kepada Quran Walau dan janganlah kamu jual Diati ayat dengan ayat-ayat kesamanan dengan harga kolilan yang murah atau sedikit, ini adalah pekerjaannya para rohib yang suka menyembunyikan, yaitu kebenaran dari Kitab Taurat, termasuk berita kenabian Muhammad dihilangkan oleh para rohib. Ini hanya untuk mendapatkan upah, hanya untuk mendapatkan yaitu apa kebahagiaan dunia. Jadi, keimanan ditukar dengan yaitu kemaksiatan, ya. atau keimanan kebenaran dari Allah ditukar dengan keduniaan. Maka, ini sangat diharamkan. Bahkan orang semacam ini Nanti pada ayat berikutnya itu disebutkan Orang semacam ini nanti pada hari kiamat Tidak pernah diajak bicara oleh Allah Nanti saya melihat pada surat Al-Baqarah ayat 175 Orang yang menjual ayat dengan harga yang sangat murah Ayat Allah dijual dengan pangkat Dijual dengan kehormatan Dijual dengan harta benda Tidak sebanding Kebenaran Allah dijual dengan harta benda Tidak sebanding spend, Hanya gara-gara diberi mie, Akhirnya menjadi murtad Hanya gara-gara diberi pekerjaan Dia menjadi murtad Gara-gara diberikan kehormatan Menjadi mur, murtad atau gara-gara diberi hadiah dia menjadi murtad kepada Allah itu namanya menjual ya, syariat Allah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah sama nangkoli kolilah orang semacam itu tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat kata Allah dan tidak pernah disucikan saya bayangkan, tapi walham ada adim, dia harus menerima siksaan dari Allah. saya bayangkan, orang yang paling sedih pada hari kiamat adalah orang yang tidak pernah diajak bicara oleh Allah. Nek nah, cari wong jawa gak direken, lu nah, wong gak direken itu kan sakit sebenarnya. Tapi orang yang tidak pernah diajak bicara oleh Allah lebih sakit lagi. Bukan hanya itu, tidak disucikan Tapi diberi siksa Artinya apa? Tidak ada ketentuan Yang sebenarnya Mending orang yang dihisap setelah itu Tahu, kalau di neraka Berapa, berapa tahun harus di neraka Berapa ribu tahun harus di neraka Tapi pada saat itu ada ketentuan Tapi orang ini dibiarkan Tapi disiksa disik, Terus disiksa Tanpa batas Itu ya Orang yang menyembunyikan kebenaran, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah Maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan Dunia akhirat, bahkan akhiratnya lebih tidak bahagia Maka berhati-hatilah Walah tas taruh biayati tamanang Karena tidak sebanding kalau di dalam hati dijelaskan, pak kaki di surga lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Seandainya dunia ini penuh dengan emas berlian, maka lebih baik di surga pak kaki. Maka tidak sebanding. Oleh karena itu, tentang kehidupan dunia, janganlah kita terlalu berlarut-larut dalam kehidupan dunia. dunia. Sampai kadang-kadang kita itu hubut dunia Cinta dunia sampai melupakan kehidupan akhir, akhirat Padahal Allah berfirman kehidupan akhirat itu lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia dunia Dan lebih lama dan tidak akan pernah ber berakhir Kalau mungkin di dunia umur kita paling 50 tahun, 60, 70, 100, 150 sudah nggak kuat Orang tertua di dunia, berapa umurnya? Paling 150 Tapi kalau sebelum Nabi, memang panjang-panjang umurnya 950 ya seribu tahun Tapi memang Allah yang berkendak ya kuat Nah ketentuan bagi kita itu, kalau ukuran Nabi hanya 63 tahun Makanya rata-rata orang itu kalau sudah di atas 50 tahun, 60 tahun, rata-rata enggak -rata begitu se sehat. Ada sebagian kecil yang masih sehat, ya ada. Tapi rata-rata sudah enggak sehat. Kenapa? Memang kalau dihitung, orang umur 50 sampai 60 itu sudah mendekat, mendekati. Kalau orang Jawa bilang itu sudah bau, Ya, makanya kalau sudah umur 60 segeralah kita bertobat kepada Allah Mulai umur 40 40 ke atas Maka kita sudah mulai Mendekatkan diri kepada Allah Kalau seandainya Ada yang belum apa umur 40 Sekarang masih 25 30, Ya tetap kita harus mendekatkan diri Kepada Allah ya. Maka jangan menjual ayat-ayat Allah Dengan harga yang sangat murah Wa iya ya fattakun, hanya kepada lu, kepada kata Allah Fattakun, kamu bertakwa, kamu takut, kamu taat Jadi takwa itu sebenarnya kita melakukan apapun perbuatan ataupun yang disebut ibadah itu hanya kepada Allah hanya perintah Allah dan Rasulnya tidak lebih dari itu karena orang itu bisa disebut ibadah, karena memang itu perintah Allah Dan yang diterima oleh Allah itu hanya yang diperintahkan diperintah, Yang tidak diperintahkan tidak akan pernah diterima Karena yang memberi pahala itu Allah, yang memberi ridho juga Allah, yang memberikan surga juga Allah maka kalau kita kepingin memasuki surga Allah maka kita harus mengikuti tata cara yang telah ditentukan oleh Allah kalau kita tidak mengikuti tata cara yang ditentukan oleh Allah ya kita harus keluar dari ketentuan Allah keluar dari surga karena masuk surga itu ada tata cara caranya ataupun syarat syaratnya tuh maka hanya kepada Allah kita bertakwa, hanya takut kepada Allah. Oleh karena itu ini sebagai landasan bahwa setiap apa yang kita perbuat, apapun baik perkataan, perbuatan, itu harus lillah. Hanya kepada Allah. <t> Inna sholati wa <tuh> nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya sholatku, allah, ibadahku, hidupku, matiku lillahi robbil alamin hanya untuk allah. Ya, ini kadang-kadang sering digunakan yaitu di dalam doa if, iftitah ada yang menggunakan ini inna sholati wan Wa wa mati alamin Tapi setelah keluar dari sholat Sudah lain Padahal tadi mengatakan Inna sholati wa Sholatku ibadahku untukmu ya Allah Hidupku untukmu ya Allah Matiku untukmu ya Allah Metututuk masjid wis wismasyiat Ini kan berarti Lupa Ya. Meskipun manusia itu adalah Al-Ingsa Numa Khalul Manusia itu memang tempat salah Tempat lu Lupa, tapi ya jangan terlalu Lupa dan terlalu Salah Karena kalau manusia itu Salah terus, itu sebenarnya bukan manusia Nah Buhan Ibu Setan Ya menungsani salah terus berarti saya setan benar terus sakit. kenapa? karena benar terus itu adalah perbuatan malah malaikat jadi manusia itu fitrahnya ya benar ya salah tapi kalau bisa banyak yang benar dibandingkan dengan kesalahan kesalahan karena kita mengharap rindu Allah, kita mengharap surga Allah, maka kita harus berusaha menjadi orang yang benar Menjadi orang-orang yang sidikin, orang-orang yang benar Menurut Allah, jangan benar menurut Manu, manusia Karena benar menurut manusia itu belum tentu benar menurut Allah maka ukurannya atau standarnya Kebenaran itu adalah Berdasarkan Allah dan Rasul Rasulnya Manusia boleh berbicara Apapun Tapi kalau bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan Quran Dengan sunnah Nabi Maka jangan sekali-kali pernah ditaat Taati Karena itu adalah maksih, Maksiat Oke okay. Walau talbisul haqqa Walau dan janganlah talbisu Kamu mencampur adukkan Al-haqqa Yang baik bil batil Dengan yang batil Atau yang salah Wataktumu dan janganlah kamu sembunyikan Al-haqqa Yang hak atau yang ben benar Ayat ini Ada dua larangan yang pertama, mencampur adukkan antara yang benar dan salah Yang kedua, dilarang menyembunyikan kebenar kebenaran Orang dilarang mencampur adukkan antara yang benar dan salah Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Mencampur antara agama Yahudi, Nasrani dengan Islam atau islam dicampur dengan selain islam Agama kepercayaan, keyakinan, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya Dilarang Maka islam-islam tidak boleh dicampur aduk Adukan Sampai budaya itu jangan sekali-kali dicampur Adukan Ya, lah sekarang sering orang itu mencampuradukkan. Ya pun, Dan umat Islam kadang-kadang ketika punya anak di ulang tahun nih, Ulang tahun itu kan bukan kebudayaan orang-orang is Islam. Itu kebudayaan orang-orang Nas Nasrani mendiup lilin. Dengan mengucapkan apa? Dengan bernyanyi panjang umurnya, panjang umurnya, kan kata itu tidak ada dalam Islam ya. Kalau memang kepingin begitu, ya kita bersyukuranlah terus jangan menggunakan budaya-budaya yang tidak Islam, Islami ya atau kadang-kadang kita campur adukkan Agama Islam Dicampur dengan yaitu Keyakinan atau kepercayaan Lain Dan rata-rata Orang Islam Indonesia Orang Islam Jawa Islamnya itu rata-rata dicampur Aduk dengan agama Hindu Ataupun Bu Buddha Ya Jenengan saya berikan contoh, Lek Ndamel Gryo Niku kan kadang-kadang ada umat islam yang menggunakan hitung Hitungan, hari pon wagi okay. Dengan nanti menghitung, ini hari yang beruntung Lek Jari wong jawa, tibo pati, tibo rezeki, tibo napa male Ya penting di dalam Islam tidak ada. Di dalam Islam tidak ada. Adanya semua yaitu apa? Hari itu baik ketika melakukan apa? Maka bacalah bismillah. Ya dalam kriya bismillahirrahmanirrahim aman. Yakinlah kepada Allah. Allah akan memberikan rezeki, keberkahan Loh, Sampai kadang-kadang yang namanya duduk pondasi Ngadep pun dihitung Kutu ngadep ngulon, ngadep ngalor, ngadep ngetan, ngadep bundi Ngapun tanya, Islam tidak ada Ye. Tidak ada itu hanya urusan belum jenengan dengan damelka gawe punya khajatan harus begini harus ada ini harus ada itu Ini bukan berarti bertentangan dengan yang namanya iya kana butuh wa iya kana pendino Tujuh kali kali sehari sehari, dua ribu dua puluh dua, dua ribu dua puluh dua, dua ribu dua puluh dua, ya Allah, aku minta dua, dua ribu Kenapa Kita meragukan Allah? dua kenapa? Itu. kenapa itu puluh dua, dua ribu Itu puluh dua, dua ribu Yakinnya jadi separuh, separuh berum 100% kepada Allah, ya. Dan masih banyak. Oleh karena itu kita mulai sedikit, ya. Artinya apa menghilangkan keyakinan itu, karena keyakinan itulah yang menyebabkan kita nanti tidak bisa masuk surganya Allah, yaitu. Kenapa? kita mengikuti aturan yang tidak dibuat oleh Allah. Itu yang menyebabkan kita tidak masuk surga ya di situ. Bahkan matinya dalam keadaan musyrik kepada Allah. Dan orang musyrik kepada Allah tidak akan pernah yang namanya masuk surganya Allah. Jangankan masuk, baunya saja tidak pernah. Maka berhati-hati. Ya. Musyid itu dosa yang terbesar Nomor satu di hadapan Allah Setelah itu Yaitu dosa kepada kedua orang Tua Dosa nomor satu Maka berhati Hatilah Oleh karena itu janganlah Pernah mencampur antara agama Islam Dengan agama lain Atau kepercayaan Lain harus murni mukhrisina lahuddin okay. wama umiru illa liya butullah mukhrisina lahuddin okay. tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya memurnikan agama Allah terwapak timun al-had dan menyembunyikan kebenar kebenaran yang dimaksud dalam ayat ini adalah menyembunyikan tentang kerosulan Nabi Muhammad yang tertera di dalam Kitab Al maupun Kitab Injil. Jadi dilarang untuk menyembunyikan supaya disiarkan kepada khalayak umum atau para jama jamaah. Wa antum sedang kamu tak kamu mengetahui. Sedangkan pada saat itu, orang-orang Yahudi ataupun Nasrani itu tahu dengan jelas kebenaran bahwa Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad dan kitab yang di bawah adalah Al-Quran. Dan di situ juga jelas ketika datang seorang Rasul yang terakhir, maka diperintahkan untuk taat kepadanya dan mengikuti kepada-kepadanya. Itulah perintah yang berada dalam kitab Taurat maupun kitab Injil Tapi tidak pernah yang namanya ditaati oleh orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani Saya kira cukup nih untuk pengajian pada malam hari ini Semoga ada manfaatnya yeah. Untuk apa? selanjutnya saya kepingin mengkaji yang kemarin ye. yaitu tentang hadis tentang orang yang berangkat setelah khutib masuk mim mimbar ye. Ye, ye, Okay. Padahal orang Yahudi itu sudah punya kitab Taurat lah. Ini saya masih belum paham. Kenapa, nah. nah Kencik? Saya menulang. Ya. Dikunan 41 tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa orang Yahudi itu suruh beriman kepada Al-Qur'an. Yeah. Padahal orang Yahudi itu sudah punya kitab Taurat. Ini yang saya belum paham. Nah, itu yang pertama lah, Yang kedua, samakah Bani Israel dengan bangsa Israel sekarang ini? Apa masih ada, ada garis keturunan gitu? Oke, okay. nah gini. Kalau pada ayat 41 Allah memerintahkan supaya yaitu beriman kepada Al-Quran atau kepada Nabi, ya, Nabi dan kitab yang dibawa bawahnya. Nah, pada saat itu, maksudnya begini: sebelum datang Nabi, ya, sebelum datang Nabi, sebelum diutus, silahkan mengikuti. Kitab yang ada, misalnya Kitab Taurat, ya Kitab Taurat, Kitab Injil, ya Kitab Injil. Tapi ketika Nabi datang dan membawa Quran, semuanya harus meninggalkan Taurat, ditinggalkan, harus taat kepada Nabi dan taat kepada Quran. Itu maksudnya, meskipun dia punya Kitab Taurat. Tapi sudah menjadi hukum dari Allah ketika Nabi datang, Quran datang harus diganti taatnya kepada Qur'an Dan pada saat itu khususnya yang diperintah pada saat ini adalah Orang-orang Yahudi yang pada saat itu memang menangi datangnya yaitu Nabi Muhammad, khususnya orang Yahudi yang berada di Madinah pada saat itu Ya, orang Yahudi yang berada di Madinah itu pada saat itu banyak sekali yang berdampingan dengan Nabi, setelah Nabi hijrah dari kota Mek Mekah Lah pada saat itu kan tahu, Nabi sudah datang, Quran sudah da datang Makanya diperintahkan supaya taat kepada Nabi dan Qur'an Tentang Terus yang kedua, Bani Israel itu masih ada nge, garis keturunan. Dan orang Bani Israel itu merasa, makanya dia senantiasa kepingin yang namanya ngerbut yaitu Palace, Palestine. Karena memang sebenarnya, Palestine itu bukan kok diberikan kepada orang-orang Yahudi begitu. Tapi Allah akan berikan kepada orang-orang yang ta, taat kepada Allah. Gitu ya. Nah, pada saat itu merasa orang-orang Yahudi itu merasa memiliki Palestina. oleh karena itu sampai sekarang dia itu merebut kepingin Palestina menjadi milik miliknya sampai sekarang ya, Kan Palestina itu termasuk negeri nenek moyangnya Termasuk Nabi Ibrahim yang diakui sebagai nenek moyangnya Padahal Nabi Ibrahim tidak sebagaimana orang-orang Yahudi Yahudi itu kan dari sana Palestine. Jadi paling bangga kalau punya nenek moyang itu Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim bukanlah orang musyrik, bukanlah orang-orang Yahudi. Tapi Nabi Ibrahim adalah orang Muslim, orang Islam. Jadi agama sebenarnya mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu adalah agama is Islam. Tidak ada agama yang lain. Agama Yahudi, itu asalnya suku Nasrani, itu asalnya sebuah daer daerah. Sebenarnya, asalnya agama Nabi Musa juga Islam, agama Nabi Isa juga is Islam. Itu nanti ada, kemudian surat Al-Baqarah selanjutnya, insya Allah nanti ada. Sambil, nge? Nah. Saya akan membahas tentang hadis yang kemarin yang saya ungkapkan adalah sebuah pendapat. Pendapat ketika seseorang berangkat setelah Imam masuk mimbar, itu kan tidak mendapatkan paha. pahala, itu pendapat pertama. Terus setelah itu saya kaji kembali, ini diriwayatkan baik Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Ya. Nah, itu semuanya meriwayatkan hadis ini. Saya baca nih okay? hadisnya supaya jenengan niki lebih jelas. An Abi Hurairah, kola ini dari Abi Hurairah. Kola berkata Abi Hurairah, kola berkata An Nabiu yaitu Nabi shallallahu alaihi wasallam idakan Jumat ah. ketika hari Jumat Wakafatul Mala ika. maka para malaikat berdiri ala Babil Masjid yaitu di pintu-pintu masjid. Ketika hari Jumat para malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid. Ya tubunal mereka mencatat korat orang yang berangkat awal. Wal kemudian yang awal kedua. Wa masaluhu hajri lati yuhdi batana. Orang yang berangkat awal pertama itu seperti orang yang sodakoh unta pahalanya, jadi maka nilai berangkat sing a, awal jam sholat sudah berangkat cek mendapatkan sota un, unta, jadi sumayut tiba kemudian orang awal kedua itu bagikan sota sapi. sapi, nopo, nopo masih kedua, jadi tasik mendapatkan sapi, jadi Suma kapsan kemudian orang awal ketiga mendapatkan kambing maksudnya sebagaimana sedekah kambing terus suma jajatan kemudian orang yang keempat awal keempat itu bagaikan orang yang sedekah ayam jago Ludungi ayam jago, semua berikutan kemudian awal yang terakhir, bagaikan telur, <laughs> bagaikan sedekah telur. Faidah imamu maka ketika imam itu keluar tawau suhu fahum maksudnya keluar memasuki mimbar eh tawau suhu fahum, maka para malaikat menutup bukunya wa yastami'una dikro mereka mendengarkan khut, khutbah bon. Pendapat yang pertama kemarin saya apa saya ungkapkan atau saya sampaikan bahwa orang yang berpendapat setelah Imam masuk ke mimbar maka dia tidak mendapatkan pahala maka dia itu berpatokan pada fa'idah khorojal imamu tawawusuhu fahum malaikat sudah menutup buku-bukunya Setelah itu saya mengkaji di dalam kitab Fathul Qorib itu ya juz 2 halaman 367 ini pendapatnya Ibnu Hajar as, as al -Qanye. Dia berpendapat bahwa sebenarnya hadis ini itu bukan yang dimaksud ditutup bukunya malaikat itu bukan kok mendapatkan apa meniadakan pahala tidak. Karena hadis ini adalah hadis yang membahas tentang keutamaan orang yang berangkat di awal maksudnya Ibnu Hajar As-Qolani niku berpendapat demikian. Nge, makanya kalau kita telusuri di dalam hadis ini secara lahir atau secara dohir memang hadis ini yaitu apa? membahas tentang keutamaan orang yang berangkat di awal sebelum yaitu khatib masuk mim mimbar. Oleh karena itu, dengan alasan ini, maka Ibnu Hajar menolak tentang pendapat orang yang perta pertama. Ya, ya. Maka, saya mengatakan, insya Allah, pendapat ini lebih soheh. Ya, pendapat Ibnu Hajar yang ditentukan atau yang ditentukan di dalam Kitab Fathul Qorib, ya, maka orang yang berangkat setelah khotot masuk mimbar itu tetap mendapatkan pahala cuman yang mencatat adalah yaitu dua mala, malaikad yaitu malaikat sin dan rokib ah, dan atib ye. Ini juga disampaikan pendapatnya yaitu Syekh Muhammad juga mengatakan yang sama sebagaimana Ibn H. Hajar Jadi untuk pendapat yang pertama, orang yang pertama itu ditolak oleh, yaitu ibn Uhad Hajar, karena memang hadis ini secara dohir, secara lahir memang yaitu membahas tentang keutamaan orang-orang yang berangkat awal. Awal pertama mendapatkan, atau sebagaimana sodako, unta. Awal kedua, sebagaimana sodako. Sapi. Awal ketiga, sodako kambing awal keempat sedekah ayam kelima terakhir ya berarti kayak tel telur ye, tapi masih mending ya tapi kalau bisa berangkat kita itu lebih a, awal agar setiap jumat kita sebagaimana shodakoh yaitu un Kolontah. Kalau kinten nikuengke, sing sakit kalau sampaikan akan. End pertanyaan. Batengke. Saya kira cukup apa yang sampai saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan barokah fitriyah wal akhiroh. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh